Halo Guys Kali ini saya akan memberikan tutorial eh, bagaimana cara menggunakan kuota gratis tiktok sebesar 10GB ya jadi kita bisa menggunakan eh, 10 GB dari TikTok itu untuk ke semua aplikasi Tidak hanya untuk TikTok saja, tapi bisa digunakan untuk semuanya ya Silakan eh, sahabat semua cek dulu di aplikasi Windows-nya apa ada gratis 10 juga tiktok kalau ada ikutilah tutorial ini dan ini work semua aplikasi Oke cek hidup Oke jadi pertama kita cek dulu uh, data kita nah ini data saya Uh, habis tinggal 10 giga itu kuota tiktok ini benar-benar habis ya tidak ada data yang lain cuma ada 10 giga kuota tiktok saja oke langsung saja kita menggunakan aplikasi PSI pun pro itu tampilannya seperti itu yang ada logo B itu, oke okay, kita klik setelah itu kita pilih option di atas itu kan ada option, kita pilih itu tampilannya akan seperti ini selanjutnya kita pilih VPN setting ya seperti ini kita centang yang eh, itu LAPS biar bisa digunakan untuk semua aplikasi selanjutnya kita setting di proxy setting itu centang yang atas itu HTTP proxy itu kita centang dan yang nomor tiga itu network setting juga dicentang terus kita uh, klik custom HTTPS header itu yang nomor dua itu ya tampilnya seperti ini untuk header satu namanya kita isi dengan host oke okay. terus value kita isi dengan ini tiktok.com sama seperti tadi kita klik oke okay. terus header yang kedua namanya kita kasih connection seperti itu dan value-nya kita eh uh, isi keep live seperti itu tulisannya kita oke okay. untuk header tiga dan seterusnya tidak usah kita isi biarkan saja seperti itu kita kembali ke awal kembali lagi oke saya mau cek dulu kalau kuota saya benar-benar habis ini sisa pulsa nol dan kuota tinggal 10 giga saja ini benar-benar habis dan real dari kuota tiktok 10 giga itu saya matikan tv uh, nya dulu ya ini belum saya konekan dengan PSI pun kita coba buka YouTube tidak bisa ini data dan e, aplikasi PSI pun belum saya konekkan hanya untuk bukti kalau ini benar-benar habis kuotanya ini tidak bisa teman-teman saya nyalakan datanya itu ada peringatan dari Indosat supaya saya klik tuh oh, ini pemberitahuan kalau saya tidak memiliki data alias song habis oke data sudah saya konekkan tapi psiponnya belum saya e, mulai kita coba buka youtube lagi tidak bisa karena aplikasi PS psiponnya belum saya konekkan e, hanya connect data saja mari kita coba konekkan psiponnya tampilan home paling awal atau langsung ke kiri bawah itu start itu kita tunggu kalau sudah terkonek itu biasanya ada tulisan stop di kiri bawah itu ini sudah terkonek coba kita uh, buka YouTube ini bisa Ya agak lemot karena sinyalnya di sini juga sebenarnya juga lemot. Coba kita putar ya yeah. bisa itu sudah terkonek ini bisa digunakan untuk semua aplikasi ini saya coba di YouTube selanjutnya saya akan coba di Facebook kita buka Facebook Nah ini bisa Bisa connect dengan facebook Coba saya refresh Ya bisa Ini juga keluar gambarnya Bukan mode gratis lagi Ya sekian tutorial kali ini e, Semoga bermanfaat